halo guys welcome back to bongkar 2 m kali ini gua akan re reaction ya guys ya setelah video gua semalam yang live streaming sebelumnya gua kasih ID nih buat permulaan nih gua kasih 3 ID di video, video ini jadi saksi ini ya jangan di skip-skip untuk ID pertama 410897875 itu ID pertama ya guys ya ntar di pertengahan video gua kasih lagi sama di akhir video jadi jangan di skip-skip ya guys ya kita mulai videonya Haji Gondrong siapa ya? saya lupa <guluh> emang lupakan dia saja dia tidak penting Intan bagi hidupmu weks <guluh> lo komandan Kata saya dari awal udah agak mau dijadiin MD Pd amat gue ya hahaha <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> Intan beneran songong awas kau ya Intan <guluh> Dapat cowok sekretat ya ketawa lo nular cok, alhamdulillah cok. Jadi biar oh awet ya, muda itu kita sering ketawa ya, guys ya. Aduh kakek lumayan kena, aduh kakek lagi. adik kakek kena ya, guys ya. Seperti biasa kalau dapet, gak usah maklir ya guys, kalau dapet sekitar dua tingkat. Tahi, tahi, kenapa enggak mau ya, anjir. <laughs> Dekat kayak begitu. Ya apa, apa ya, guys ya, kita dua tingkat aja ya, guys ya. Seperti ini putaran normal cok. MD nya kok cantik sekarang bang? iya cow, jangan yang bar -bar batang mulu cowo harus ada yang panjang dan tebong, Te panjang, tebong, dan dalam cuma hati-hati loh di ghosting, mati loh di ghosting tuh seneng-seneng aja cowo tapi sakitnya berasa anjir walaupun gak ketemu <laughs> mandi dulu hos biar hoki, ini udah hoki cowo tuh udah di bang bentar bentar mana blising? gfs-10 nggak ada Blizzing Blizzing nggak ada nggak ada cok komentar lu nggak ada lu cek aja di hp yang lain enggak pasti nggak ada Blizzing nggak ada cok <tuh> dan coba langsung gas 500 spin nggak mau gua 500 spin putarannya ngaco cok semangat semangat bang yoi nggak ah, kalau yang cantik-cantik sukanya nyakitin. Tergantung juga co, tapi emang Cintan si nyakitin mulu coy. Makanya lu buat iseng-iseng aja coy, buat bicara-bicara memperbanyak teman, jangan baperan anjir jadi orang. Nah, di sini dapat ya guys. Di sini gua stop dulu untuk pembagian akun lagi. passwordnya nanti gua simpen di kolom komentar aja ya guys ya. Ini akun kedua yang gua bagiin 4109006. 53 oke okay guys gue ulangi lagi 410900653 oke okay, kita mulai lagi ya guys ya Ether. co co apa itu kenapa gak kakek di tengah tadi masih belum jadi ya guys ya aduh aduh kalau mas Bet, udah kena tuh co lejar jadi ya Gisha. Karena hostnya cupu coq anjir Sudahlah 500 ya Bagus ntar sedih gas langsung 500 pin. nih gue coba nih si Haji Gondrong nih Nenekku kalo gue suruh nonton live lubang dia si Intan ada temennya cewek <laughs> Jangan ya nenek-nenek juga Si Intan masih muda anjir Mandi pasti hoki host Gak usah andi, Haji Gondrong main, main pedang-pedangan <laughs> dan pedang danggung wah ini Agnes bikin Intan nangis ganti akun bang kenapa ganti akun cok ganti ke berapa bang udah ada yang up ini akun ke-26 ya guys ya ya sama kak Intan bikin sakit hati sama gak sakit jantung cok tapi ini disuruh lagi cok sama emang gak ada halak -hal, guys sileon ya nah dapet lagi ya guys ya skaternya guys taaa dapet lagi ya guys ini jadilah jadilah masa gak jadi nah kakek cow aduh sugiyono tuh muncul nah tiga tira itu five can oke okay, udah jali ya guys ya kita tabung dulu ya guys ya aduh sakti gak sakti gak sakti lah masa enggak anjay level cerot anjay teri banget nih chipnya anjay anjay anjay baru 26 akun cow ini gua gua ini nyaris kisang berhadiah ya guys ya siapa tau ada scatternya gua stop di 2B eh, 1B600 ya guys ya siapa tau bisa nyampe 2B600 Ma makanya gua bilang gua apa? gua ga mau pindah-pindah, mau fokus, pasti up cok. Masa seminggu fokus di 1 slot ga di up betul ga? betul ga? Gua main hujan, hujan <tuk> banyak katak. <tuk> Bener, kasih pelakor cok. Tadi katanya banyak banyak katak cok. Kalau lagi hujan, <tuk> makanya kalau lagi hujan langsung cepet-cepet cok. Main domino, cok. <tuk> Tahu <-apa> di apa <tuk> Kita batasin sih, ya guys uh, ya, Sampai 1B600 aja, aja ya, sih, ya Gak bagi-bagi, Bang. Gua naikin level dulu, habis naikin level, kan? Gua bagi-bagi ya, sih, ya dibagi bagi-bagi co, ntar gue naikin level di HP. tenang, akun gue masih banyak co oh ini akun ke 25 ya guys ya bentar ya guys ya, gue nggak baca dulu takut kelewat co, chipnya ntar nggak bisa bongkar, nangis juga ya Oke okay, sudah cukup ya guys ya Disini -disin semper hadiahnya gak dapet jackpot Ini gue kasih tahu ya guys ya Biar gak bohong-bohong ini masih level 5 ya guys ya Belum ada kirim <coughs> Sama belum top up ya guys ya Oke okay, guys Cuma segitu aja ya guys ya Videonya ini gue bagiin akun ketiga ya guys ya Akun ketiga ID nya 410900657 itu ya ID nya guys ya gue ulangi lagi 410900657 hampir sama nih sama ID kedua cuman beda belakangnya ya guys ya ID kedua itu belakangnya tiga ya guys ya guys okay, cukup sekian ya guys ya eh uh, dari gua uh, buat yang lain mau mau ID-ID gua ntar paling gua di tiap live streaming selalu bagi-bagi ID ya guys ya jadi Hadirin terus aja, tongkrongin terus aja ya, guys ya, e, tiap live streaming gua. Kalau nggak bagi bayi kita bagi-bagi chip, cok. Mudah-mudahan ada yang di -up tiap live streaming ya, guys ya. Oke, tanpa berlama-lama, terima kasih ya, guys ya. E, untuk passwordnya, untuk passwordnya itu turbo huruf kecil semua ya, guys ya. Turbo, O nya dua. Ntar gua tulis di kolom komentar deh, biar kalian nggak bingung. Oke, oke, buat semuanya yang udah nonton, thanks see you next video. Bye.